Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketujuh ini kita membahas tentang gambar tiga dimensi proyeksi ortografik. Jadi dalam uraian materi ini, bagaimana kita dijelaskan tentang gambar tiga dimensi proyeksi ortografik, ya. Lalu bagaimana di sini? Proyeksi ortografik, setiap objek memiliki tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan ketebalan. Proyeksi oke, okay, kita coba di sini. Saya berikan satu contoh bagaimana kita membaca tentang saya memberikan satu contoh, misalkan di sini memberikan contoh yang seperti ini, bagaimana kita memahami. Bagaimana kita memahami tentang gambar proyeksi ortografik? ya? Sebentar ini tidak keluar, tidak nampak gambarnya. Nah, seperti ini. Bagaimana kita melihat gambar ini dalam bentuk proyeksi ortografik? Coba kita buatkan gambar ini dalam bentuk solidwork ya solidwork sebagai alat untuk tool membuat gambarnya sorry yang tadi bukan yang ini yang mana tadi salah tentunya maksudnya biar nggak terlalu banyak pilihan oke kita lihat lagi yang tadi maksudnya yang ini adalah, nah ini banyak contoh gambar yang bisa kita. Nah di sini bagaimana kita membuat gambar proyeksi ortografik dalam gambar tiga dimensi ini. Misalkan di sini kita gambarkan. Yang pertama kalau kita membuat cara langsung nanti dipercepat ya. Dalam membuat gambar ini. Kita harus membayangkan bagaimana proyeksinya, bagaimana kita membuat tampak depan, atas, dan samping. Oke, coba perhatikan di sini. Sambil perlahan, oke ya, kita mulai di sini. Katakanlah saya membuat dari eh, tampak depan tampak depan, kita perhatikan di sini sebagai front lalu masuk ke sini nah, sebenarnya di sini itu sudah tersedia ya tinggal bagaimana gambar ini kita proyeksikan lingkarannya ada berapa? 20 sama 35 terus yang terbesar adalah 50 oke, langsung ke sini lagi <tuh> Nah, kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah 20. Pertama kita buat lingkarannya tadi adalah 35. Masuk di sini itu kita buat 35. Ya. 35 berarti diameternya 35. Ini kita masukkan supaya diameternya 35. Baru Berapa yang eh, kecilnya? Yang kecilnya itu adalah 20 tadi. Koreksi kalau salah. Nah, di sini kita masukkan 20 sebagai gambar ya. Berarti diameter yang tadi yang main dalamnya adalah 20. Terus lalu bagaimana setelah ini? Kita lihat lagi sini yang terluarnya adalah 50 kita kembali lagi ke sini ya berarti ini tinggal pakai prosesnya tinggal menggunakan ini ya kita pakai posisinya in-plane berapa ketebalannya kita harus lihat ketebalan ini berapa nah berapa ketebalannya dari atas itu 96 ya 96 maka ke sini kita baikkan lagi di sini ketebalannya di sini masukkan di sini 96 oke nah, 96 oke apakah seperti ini sudah selesai ada tahap berikutnya yaitu pada saat kita memasukkannya 50 50 ini berarti kita bikin lagi soketnya. Membuat dari lingkaran sini. Posisikan. Posisikan seperti ini, baru kita cari 50-nya di mana. Oke, okay, 50. Di sini kita masukkan angka 50. Oke, okay, sudah mendekati, tinggal kita edit berarti 50. Lalu di sini kita masukkan, tadi 30 ya, e, karena kita memasukkan sesuai dengan minyak Berarti ini 35, harusnya, betul 35, karena udah sesuai ini, maka kita tinggal bagaimana ini extrude-nya. E, lalu di sini kita langsung di-extrude. Extrude-nya ke mana? Bukan midpoint lagi dimpen lagi seperti ini. Berapa tebal ininya? Si apa? Ini adalah 80. Ya, jadi di sini tinggal bagaimana kita mengextrude ini 80. Ya, 80. Seperti apa hasilnya kita lihat? Nah, seperti ini. Nah ini seperti ini. Lalu bagaimana kita melihat ada proyek, ada uh, yang lainnya, berarti tinggal kita berapa ini tinggi ininya kita harus lihat. Kalau kita lihat ini dari center ke sini adalah 65, maka kita buat dari sininya pun harus berapa si ini 15, sorry ini. 15, 15, berarti 30. Ya, 30. Berarti yang ininya, kita tinggal posisikan, mencari ini, seket di sini, bahwa, yang akan kita buat ini, senternya di sini, ya. Berapa ke sininya? Ya. Ini. Luruskan. Oke okay, kita lanjutkan lagi yang tadi bagaimana kelanjutannya untuk membuat uh, memahami materi ini dalam uh, perspektif gambar tiga dimensi ya yeah. setelah kita lihat ini bahwa oke okay, ini dipotong dulu ya yeah. lalu di sini melihat yang tadi lagi Ketika kita melihat gambar ini berarti ada tingginya berapa? Ini kan 65 ditambah tingginya 45. Berarti 110 ya. Tingginya itu 110, tapi kita buat lagi yang buat dulu yang ini yang atas yang 65. Nah, 65 ini oke okay, ke sini. Ya. Nah, ini kita buat dulu 65, ya. Sebelum uh, membuat yang 45-nya. Ini buat yang 65. 65. Ya. Ini 65. Tapi di sini kelapa belum mengunci, ya. Oke. Selain dari ini, uh, mengunci ini, baiknya, kita membuat satu garis di mana garis ini sebagai garis bantu atau center line. Nah, center line, kita buat dari sini sampai ke bawah. Oke. Okay. Setelah ini slide 365 kita lihat lagi di sini. Ada 35 ini berarti dari center ke garis yang ini itu 35 oke ya 35 35 kita buat dulu garis ini dari center sini nggak apa-apa 35 dari sini 30 harusnya sih sudah ya 35 nah, ini kenapa salah karena udah ada tadi ukuran eh, 65 tidak boleh ada ukuran double ya karena di kalau double dia, <SILENCIO> dia <SILENCIO> nah, oke okay. berarti yang ada 35 itu kita buat garis baru lagi garis baru kotak yang tengah tadi itu 35 ya 35 kesini kalau seperti ini harusnya gambarnya itu sudah betul kita membayangkan gambar ini dari tampak depannya nah ini kesini berapa kurang lebih tadi 15 ya 15 Oke, okay. nah begitu juga yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu sama 15 secara pembuatannya. Ini 15. Oke okay, ya, ini harusnya, ini ke sini itu berapa biar yaitu itu terkunci. 25. Oke, sudah 25. Nah, ini juga ini ke sini tetap kita kunci, tidak boleh di situ. Nah, dari garis sentral sini ke garis yang paling pinggir sama-sama 25. Oke, setelah ini apalagi yang harus kita buat menurut gambar yang ini Oke okay. dilanjutkan lagi bisa nggak? bisa tentunya tinggal kita sini, oke okay, ya ini 65 apakah misalnya ini mau di apa diselesaikan dulu uh, boleh diselesaikan <tuh> dulu satu-satu Agar tahapannya terlihat. Ya. Seperti ini. Oke. Okay. Trim ya. Power trim. Ya, seperti ini. Dipotong. Nah, seperti ini. Baru berapa lebar ke belakangnya menurut gambar ini? Berapa lebar ininya? Kita lihat di sini. Ini ada. Berapa lebar ininya? Empat Ya, kita buat di sini 40, berarti extrude eh, kita gunakan adalah 40. 40, kita lihat di sini ya, 40. Oke, okay. sebenarnya ini gambar agak bermasalah ya, tapi tidak apa-apa, di sini 40. 40. Ya, 40 berarti oke okay, 80 nanti setelah ini kita bisa potong ya ya potong sini potong berapa agar jaraknya itu 40 kesalahan tapi nggak apa-apa Oke, okay, kita potong dari sini. Oke, okay, bisa menggunakan ini. Nah, kita bagaimana potongnya? Kita bisa menggunakan sistem yang ini. Oke, okay, ini sudah ter Langsung sini ya, langsung kita dikat terlalu panjang. Kalau misalkan kita ada seperti ini, bagaimana? Oke, potong ya, kurang lebihnya seperti ini. Tapi kalau misalkan ini kurang, eh, apa kurang dari 40, maka kita bisa ukur lagi. Ini 47 berarti harus ditambah 7 lagi. Sininya sebagai card-nya ditambah 7, biar pas 40. Tinggal di sininya kita tambahkan, tambahkan 7, biar nanti pas 40. Oke, seperti ini. Baru lihat lagi gambar sininya, apa yang kita gambar. Berarti ini ketiangan ini berapa? Terlihat misalkan ketian ini e, berarti tetap 45. Nah, caranya di sini, sound seperti ini. Nah, masuk lagi ke soket sini. Ya, masuk soket sini. Nah, ini ke sini. Tetapi ini ke sini. Nah, sampai dia ke garis ini. Lalu bagaimana ukurannya? Kita samakan seperti ini. Nah, ini kita yang di sini berarti berapa dimensinya? 40 5. Nah, ada 45 kita harus tahu juga tebal ininya berapa berarti ketiga tebalnya ini adalah 70 berarti 35 dari garis center nah ini kita tambahkan lagi garis center Berarti yang ini kita ini tidak sentral. Harusnya lurus. Nah, lurus pakai ini. Nah, baru. Karena di sini 70, berarti dibagi 2 menjadi 35. Nah, ini 35 harusnya. 35. Nah, 35 jaraknya dibagi dua lalu yang satunya lagi yang ini berarti ketebalannya 10 yang ini 10 nih kita masukkan di sini ukurannya sorry 10 10 ada lagi gak yang perlu pakai ukuran ini berapa ukurannya kita harus sabar dan teliti melihat sebuah gambar. Jika ini, sorry, nah ini berapa ukurannya? Kan 45, 45 tetap ini, berarti ini hampir sama, dia adalah 10. Kita bikin lagi ukuran ini adalah ketinggiannya, karena sama dengan yang atas. Nah ini 10 juga kita harus bisa memberikan. bagaimana setelah ini kan kanan kiri nah kita tinggal pakai di sini itu mirror nah, pakai mirror bagaimana caranya tinggal di set sini oke di sini lihat ada mirror about nah baru mirror about dia udah sama kanan kiri tinggal di sini Bagaimana kita untuk ke belakang, berarti pakai extrude boss. Extrude bossnya nyampe mana? Kadang-kadang sampai sini. Kita pakai ukuran sini. Oke, okay, udah selesai. Nah. <tuh> oke, okay, seperti ini ya. Kurang lebihnya dari gambar yang akan kita buat. Ya, oke. Okay. Harusnya sama ya. Nah, ini harusnya sama. 16, 30, tapi kita 40 tadi. Oke, masalahnya tinggal kita e, bagaimana kita kita. Setelah ini, pertanyaannya adalah bagaimana. Nah, di sini kan e, pada pertemuan ini gambar tiga dimensi proyeksi otokrapi. Kalau lihat materinya ke bawah, bagaimana melihat ini sebagai pandangannya? Nah, ini kan. Ini ada pandangan Eropa ataupun Amerika. Lalu dari sini, kita bagaimana melihat ini sebagai teori dasar? Bahwa dalam gambar teknik ini banyak. Nah, misalkan ini simbolnya sebagai simbol apa? Koleksi Eropa, Amerika, Amerika. Nah, di sini ada lagi, misalkan di sini keterangannya membaca gambar teknik Ya, bacanya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada potongan atau misalkan seperti ini. Oke, kita coba yang gambar yang ini yang barusan dibuat. Nah, dalam solid, itu harus disimpan dulu shape as-nya. Di shape as di mana? Katakanlah saya membuat gambar ini di setnya di pertemuan ke-7, saya ada di sini filenya. Di sini pertemuan ke-7 lah, katakanlah di sini pertemuan ke-7. empat ya, ini latihan tujuh 7 lah. Latihan tujuh tiga dimensi. Oke. Okay. Nah, setelah ini kita harus melihat gambar ini, diproyeksikan di gambar tekniknya seperti apa. Kita langsung buka ke sini. Membuat Drawing ya Karena dalam gambar teknik itu lebih banyak Drawing Tiga dimensi membantu untuk kita uh, Membuat pengerjaan Jadi lebih cepat uh, Saya tidak pakai itu deh. Membuat <tuh> Gambar kerja Oke, Saya tidak jadi pakai ini deh. Coba Saya pakainya yang Nah uh, karena di sini saya sudah beberapa template yang uh, bisa digunakan, misalkan saya pakai pan eh, yang sudah ada di sini, drawing assembly-nya, katakan sini P3 ya, perancangan produk. Lalu di sini bagaimana kita melihat antara uh, teori pertemuan 7 dengan teori pertemuan 8, ini masih ada hubungannya, bagaimana kita langsung satu ini. Katakanlah di sini saya membuatnya uh, sini latihan tujuh tiga dimensi. Oke, okay, kita cari di sini bagaimana sebuah objek ini dijadikan gambar uh, untuk memvisualisasikan proyeksi-proyeksi. Kita membuat tadi dengan front. Nah, tariklah ke sini frontnya. Oke, front. Ini sebagai langkah awal untuk melihat kita bagaimana dalam gambar teknik ya. Ternyata ini kurang besar terlihatnya. Kita bisa menggunakan namanya. Nah, Di sini nanti ada namanya skala. Nah, dalam skala ini kita menggunakan satu banding dua misalnya, atau kita menggunakan satu banding satu. Berarti apa yang kita gambar, bisa terlalu besar satu banding satu maka bikin satu banding 2 diperkecil. Setelah ini, bagaimana kita melihat tampak atas? Nah, tampak atas, di sini tinggal eh, tarik ke atas. Apakah ini sudah betul tampak atas? ya Ini ini sudah betul tampak atas. Tampak samping. Nah, ini tampak samping ke sini. Tarik lagi ke sini, tampak sampingnya. Nah, baru di sini lihat, di sini... Projected view, jadi bagaimana project ini ya Ini sebagai tampak samping Perlu ga tampak bawah kalau misalkan beda? Proyeksi ini bisa saja beberapa pandangan Kalau misalkan pandangan itu objeknya berbeda Oke, misalkan saya pakai pandangan bawah Nah, ini, apakah ini sudah betul? Ini menggunakan proyeksinya Eropa, ya. Setelah ini, oke okay, kita lihat lagi sini, misalkan. Oh ini terlalu jauh, misalkan kita bisa ditarik ini ke bawah, agak ke bawah. Terus misalkan ini agak ke bawah lagi. Nah bayangkan ini sebuah gambar, ya sebuah gambar. Misalnya tiga di dimensinya saya taruh di sini biar lihat tiga dimensi ini untuk lihat visualnya sebenarnya seperti apa. Oke, okay. apakah gambar ini proyeksi Amerika atau Eropa? Kita perhatikan di sini. Ketika proyeksi Amerika itu sesuai, jika tampak atas maka akan terlihat dari atas. Kalau ini ini adalah proyeksi seperti proyeksi Eropa. Tampak atas ditaruhnya di bawah gitu ya Apakah misalkan kita perlu membuat ini ya ke sini lagi perlu nggak misalkan membuat ini seperti ini Nah jika perlu memang silahkan kalau tidak perlu itu tergantung dari gambarnya seberapa banyak objek yang perlu ditampilkan nah mungkin seperti ini ya? Bagaimana menurut teori dari pembahasan kita kali ini? Ini sama, berarti ini objeknya. Nah, baru, seperti apa? Ada lain, ada ini ya, ini tampak misalkan, tampak atasnya, tampak ininya, ada violet, ada helenya. Lain Oke, coba kita perhatikan di sini. Ya, ini drawing tadi. Nah, seperti ini. Jika ini pandangan menggunakan proyeksi. Eropa ini betul, tapi kalau kita menggunakan proyeksinya Amerika ini terbalik, karena kalau tapak bawah itu taruhnya di bawah, tapak atas taruhnya di atas. Nah ini, oke okay, ya, dari ini di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi ini satu persatu, oke? Okay. Cukup dulu untuk pemahamannya, tinggal nanti ini dimasukkan dimensi dimensinya, oke? Okay.